Berdasarkan ciri mati yang dimilikinya, dari tutur tim yang kami ketahui, katurangan merupakan gabungan dua kata, yaitu "katur" dan "angga". "Katur" itu berarti ilmu, dan "angga" itu berarti badak. Dalam ilmu katurangan itu terdapat "tuah", "angsar", dan "yoni". "Tuah" itu petuah, yang artinya nasihat yang baik. "Angsar" itu artinya pembantu, menyongkong, dan menolong.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 Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang tuah perkutut katurangan jambul Garda Krida. Berikut adalah pemaparan kami: dari tutur bundaran yang kami ketahui, dan tanpa mengurangi rasa hormat bagi mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami tentang ilmu katurangan burung ketutut. Pemelihara burung perkutut ada dua kategori. Ada yang suka akan suaranya, ada yang suka karena tuahnya atau katuranggan. Pemeliharaan burung perkutut tentu tidak bisa sembarangan, terutama bagi Ndoro yang suka dengan perkutut bertuah. Salah satu jenis burung perkutut ini adalah yang berkaturanggan jambul karuda Krita. Burung Perkutut Gatoran Jambul Garuda Gerida merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki tuah yang baik dipelihara Burung Garuda merupakan mitologi yang ada di dalam agama Hindu dan Buddha Seperti kenaikan pangkat atau jabatan baik dalam pemerintahan maupun posisi dalam pekerjaan Namun sosok burung Garuda di lambang negara Indonesia hampir sama dengan burung elang Jawa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan simbol Bhinneka Tunggal Ika lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan heraldik perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan simbol Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda Lambang ini dirancang oleh Panitia Teknis yang dinamakan Panitia Lencana Negara dan diketuai oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada sidang kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Garuda, kendaraan wahana Wisnu tampil di berbagai candi kuno di Indonesia seperti Prambanan Mendut Sojiwan Penataran lahan subuh dan cetoh dalam bentuk relief atau arca di perambanan terdapat sebuah candi di muka candi wisnu yang dipersembahkan untuk Garuda akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya di Candi Siwa Prambanan terdapat lelis episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa Dewa Burung Jatayu mencoba melalui Sinta dari Candi Rahwana Arca Nomerta Erlangga yang digambarkan sebagai Wisnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan Mungkin adalah arca Garuda Jawa kuno paling terkenal Kini arca ini disimpan di Museum Trawulang Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin Sebagai kendaraan Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai tuan segala makhluk yang dapat terbang. Dan Raja agung para buruh di Bali, ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah kemasan, digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wisnu atau dalam adegan pertempuran melawan naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadi Garuda sebagai simbol nasional Indonesia. Sebagai perwujudan ideologi Pancasila, Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional Indonesia Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga mengundang Garuda sebagai lambang negara. Tuah burung-burung katorangan jambul garda krida diperhatikan memiliki tuah untuk bekerja menata kembali alam yang rusak untuk dibenahi agar menjaga keselangsungan kehidupan masa depan agar tidak punah. Angsar burung katorangan jambul garda krida dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya lepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut jambul gerda kerita perkutut jambul gerda kerita memiliki majangan tersirat agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi pengayuh bagi lingkungan sekitarnya menjadi sosok yang gagah, perkasa, namun memiliki jiwa lemah lembut penuh kasih sayang yang penuh karisma dan berwibawa Yoni yang dimiliki perkotor jambul karuna kerida Memiliki ciri mati yang berada di bentuk kepala yang mirip dengan burung Garuda Dan ada juga yang mengatakan mirip dengan burung elang jawa Perkutut karunan jambul Garuda kerida memiliki ciri mati kepalanya Ada jambul yang terletak di belakang kepala yang menyerupai bentuk burung Garuda Dan jika ada burung-burung yang memiliki jambul di atas kepalanya Itu namanya Karturangan Songgo Ratu Analoginya, burung Garuda merupakan hewan mitologi dalam keberanian agama Hindu yang dikenal sebagai tunggangan Dewa Wisnu. Sedangkan krida artinya perbuatan, tindakan, atau perilaku, karena merupakan darah Dewa Wisnu, burung Garuda juga dianggap memiliki sifat seperti Dewa Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga dalam semesta. Margo jambul akan cabul dinilai baik untuk dipelihara karena dipercaya memiliki tuah untuk keutamaan. Untuk perlindungan dan untuk mengayomi. Seperti halnya perkutut karungan yang lainnya, perkutut cambuk Garuda juga memiliki filosofi yang berkaitan dengan kepercayaan akan tuahnya. Kalau kita bicara burung Garuda, elang yang terbang adalah sosok burung perkasa, pemburu. Karena untuk mencari makan, elang Garuda harus struggle untuk survival. Elang Garuda juga petarung yang tangguh dan tenagab. Menengok sejarah bangsa Indonesia, banyak anak bangsa, putra-putri ibu Pertiwi Membuktikan diri pantas berkarakter Garuda Dari Pati Gajah Banda hingga Presiden Soekarno Dari sosok atlet, kita yang berjaya di berbagai cabang olahraga dunia Intelektual muda kita yang berhasil juara di berbagai kompetisi dunia Sastrawan hingga seniman yang berkarya kaliber dunia Para entrepreneur atau wira swastawan Pelaku usaha kreatif yang karyanya menembus pasar dunia Hingga para TKI dan TKW yang dengan tegar menjelajah dunia Untuk berjuang menafkahi keluarga Dan masih banyak lagi Jadi terasa sangat pas sekali lambang kerja untuk mencerminkan karakter bangsa Indonesia Kini coba kita ulas sosok makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya tentang burung perkutut, Tuhan menciptakan beraneka makhluk hidup untuk mengisi dunia agar dunia warna-warni dan indah. Semua penting, namun tentu tak boleh meninggalkan pertukar kodrat apalagi mendominasi dengan perilaku superpower. Burung perkutut adalah burung sahabat manusia, meski juga bisa hidup di alam bebas. Namun kodratnya juga memungkinkan perkutut untuk dibiarkan dengan relatif mudah oleh manusia untuk hidup. Perkutut juga tak harus berburu, apalagi bertarung dan menjelajah kekerabatannya dengan manusia sehingga Perkutut identik dengan peliharaan manusia Perkutut dimuliakan dalam sangkar yang mahal, bahkan bila perlu sangkar emas disediakan makanan sehat berkisi, bahkan untuk melangsungkan dinasti Perkutut pun tak lepas dari peran tuannya Dicarikan jodoh untuk ditangkar Diberikan sangkar khusus yang mahal di area rumah mahal tuannya Sebagai balas budi Untuk survival excellent All in dan all out Ini sang perkutut akan bernyanyi merdu setiap hari Untuk menyenangkan hati tuannya Bahkan rela dilombakan Dengan parameter perkutut diperjualbelikan sebagai komoditas dengan harga selangit, tentu untuk keuntungan buahnya. Garuda elang dan perkutut sosok yang berkarakter sangat kontras, namun semua penting keberadaannya, satu hal penting yang tak boleh lupa, masing-masing harus saling menghormati eksistensi karakternya.